Sayyidina Umar tuh masuk Islam tuh gara-gara dengar adiknya baca toha. Ma anzalna al illa tanzilam mimman alal arsis. tawa. Itu dia, mahwa mungkin seperti ini karangan manusia itu tidak mungkin. Akhirnya dia Islam. Banyak orang Islam karena diperdengarkan Quran. Karena memang notnya sudah unik, makna kualitasnya juga sudah unik, semuanya itu unik. indah sampai sekarang pun orang kafir itu orang paling tahu Quran. makanya Allah mensifati orang kafir itu hasadam min anfusihim min ba'dima tabayyana lahumul khak. sekarang sama saya tanya orang sing tabayyana lahumul haq itu orang faham apa orang tidak faham mereka orang kafir itu mengingkari Quran Padahal mimba dima tabayyana lahumul haku Setelah kebenaran nyata Bagi mereka Nyata bagi mereka artinya orang kafir faham pada faham? Faham Cuma mereka punya penyakit hasadem khasadam Mereka juga kalau ada ayat tentang akam yang memberatkan Mereka bilang iti bi Quranin ghairi hada abad Muhammad harusnya jangan tema itu yang diangkat. Bu, cari Quran yang lain yang tidak tema itu. Mereka sampai memilih tema itu karena paham karena tidak paham? Karena paham. Makanya di makalah saya saya pastikan ngaji tafsir itu gampang. Karena orang kafir pun bisa. Kalau kasus ahok itu bukan paham itu melintir beda. Paham sama melintir itu beda. Itu diterjemah kemenang itu jangan mengangkat kawan orang Islam. Bukan mengangkat pemimpin yang liganya mengkalung angkat teman saja tidak boleh apalagi ngangkat pemimpin fatal mana berteman sama orang salah sama ngangkat sama kancanan maling ucape nak menolong anda nih. terus ngangkat he maling kepimpinanku, parah mana parah mana artinya sama saja ketika diterjemah jangan ngangkat teman sebetulnya ngangkat pemimpin lebih lebih fatal itu kan mahfum awalawi yang itu kan normal saja. itu di Quran biasa misalnya innal ladzina yaakuluna amwalal yatama gulman Orang yang makan hartanya anak yatim secara zalim. Terus kamu bilang, "Gus, saya tidak makan kok, sepeda monternya tak gasap, tak jual." Yang diharamkan kan makan. <laughs> Wah, ya sarap kalau gitu. <laughs> Maknanya begini, memakan harta anak yatim artinya ifsat ifsat itu merusak. ngono ihrok membakar atau mencuri sama dengan makan, bal asad. Malah kan lebih apa? Lebih apa? Jadi Yakuluna di situ tuh ba'dul amsi lah, sebagian contoh min wujuhil ifsa, atau min wujuhil ehlak. Jangan kok karena ayatnya makan oh yang haram tuh makan kalau nyuri nggak apa apa. Wa yafatah. itu kan sama dengan santri gebruk tiga dan kiai ini con kue jogeman naboi. Suatu saat istrinya lapor lagi Pak Yai sekarang nggak naboi tapi nyadui. Karena naboi itu pakai tangan. Pertama dilaporkan kayaknya Pak Yai, suami saya itu sering memukulin saya pakai tangan gini. Jom jauh kemana Bu Dia Pak Yai siap, satu saatnya sinyal lapor Pak? Tetap benjot kenapa? kalau aneh gitu, satu Ih. Mereka pikir aneh, singkharamu nabok, nanya doh, halal. Oh itu kan ngajak goblok bareng. Nah masalahnya diusul pakai kasusnya seperti itu makanya saya ini kadang ya maliki ya maliki sekali, kadang saya itu maliki sekali kadang ya misalnya begini, saya beri contoh ini yang kisah nyata ya, ada seorang Arobi datang ke Rasulullah ya tadi kan teman-teman minta juga ilmu hadis ya, ini satu paket saja ya, itu tadi nanti kalau sampean kasih lalim itu sudah ada urusan saya tadi, nunggu orang mati banyak tadi kalau nunggu, nggak usah nunggu orang mati sarannya tadi, apal tadi ya Rasulullah ahlak tuh. Saya ini orang yang rusak. Wama Lalu yang bikin rusak kamu apa? Kalau wakau Vina Hari Saya menjimak istri saya ketika masih siang Vina Hari Ramadan, Siang Ramadan. Walhasil Nabi tidak menyuruh hanya kodok, tapi menyuruh kafaroh, kafarohnya itu merdekakan budak atau memberi makan 60 orang miskin atau puasa berapa? Puasa 60 hari. Atau guru merdekakan Buddha atau puasa 60 hari atau memberi makan 16 miskin. Oke, kita sepakat. Sepakat ya hadis itu shahih dan diulang-ulang oleh uh, asal sunan. Oke, riwayatnya agak masalah. Sekarang kita analisis maknanya. Sekarang sampean saya tanya. Kalau Anda misalnya sekarang, sekarang jam berapa ini? Misalnya sekarang jam 9 kurang seperempat Ramadan, terus Anda rokok atau Anda ngopi, kepen ngopi terus ngopi tanpa uzuran syariin Anda hanya wajib foto apa bayar kafarah? nggak sampein jawab rata-rata kiai kita oh mau wajib kodokus, karena agak jima seneng seru kafar royu nak jima kan ngambil kopi bejima ubi itu pertanyaannya tuh lucu ini naik secara fakih masalah masalahnya begini jima bojo itu tidak zina berarti dengan makan bedanya apa sama kan sama-sama amrun mubah sesuatu yang buk boleh kenapa hukumannya berat makanya kata imam Malik tidak itu nilainya, nilainya adalah hakku hormati Ramadan bi ghiri udhrin syariin makanya kata Imam Malik, siapapun yang makan fina hari Ramadan, iftor apapun fina hari Ramadan, bi ghiri udhrin syariin, maka hukumnya sama dengan jima' fina hari Ramadan, karena sama-sama ihlak, ifsat, hurmata Ramadan, bi ghiri udhrin syariin Lendah ini ilmiah, kamu udah harus cocok, tapi kamu otak kamu harus percaya. <SILENGALAN> Loh ini kan beda kan, saya secara nafsu tidak cocok, berarti, tapi ilmiah saya setuju. Kalau Kiai dani itu kan pasti pakai baju amsilah, kan nggak mungkin semua contoh disebut. Contohnya saya nak ngelaku-ngelaku jauh gemandu Om Widho, Om Widho itu marah di sitan saya mau ngelak nyekel, lu, mana parah tidak <laughs> bisa, makanya ini masalahnya lafat. ini kembali ke Imam Syafi'i, bilisanin Arobiimu ketika seorang Kiai bilang ceng jogeman gemandu Om Widho adalah mengungkapkan al-muharomat bukan mentaksis yang haram itu hanya meli Saulang lagi ya, ketika seorang kyai bilang jong jogoman dolok sing haram, itu semangatnya adalah melawan keharaman, bukan mentaksis yang haram hanya del, del. Itu di Quran normal semua, di semua lukut ya biasa. Itu kan sama seperti misalnya seorang bang ngasih uang cucunya, "Cung, tak dik satu 100.000." "Eh, cung go tuku es." Terus kowe mendingan ngono. Lah ragu tuku es haram iki kan ngongkone tuku es lah kapan butumu mati kanye nyeben satu sewu gutuku es ya mulai dulu istilahnya nak ke ibu tuh jong satu sewu gutuku s corong gunung termasuk teguh pokoknya umumnya cacili senane s cuma nyebut ya sudah seperti itu sama seperti Quran mengindikan begini ini yang ini memang salat yang fakih dulu yang pokok-pokok di antara yang nggak boleh dikawin adalah wa antasma'u binal ukhtaini illa ma Salah. Kamu nggak boleh menikahi Sri dan Zainab, kakak beradik. Sudah sepakat nggih? Finikahin waqid enggak boleh aljamu binal ukhtain. Jadi mbaknya kamu kawin, adiknya kamu kawin finikahin akhir. Tapi nak ngeduni boleh, berarti kan dengan waktu yang berbeda. Quran hanya menyebut itu. Kemudian Rasulullah zaman sukun itu hanya nambahi Wala marati wa amatiha, wala marati wa kholatiha. juga gak boleh menekahi ponaan plus buliknya. Baik bulik dari bapak, yaitu ammah maupun bulik dari ibu disebut apa, Khola. Kemudian ulama feghe merasa ada yang kurang ditambahi lagi. Dua perempuan yang andekan yang satu itu lelaki kok haram nekah, berarti haram jampu vine Misalnya cucu rabi boleh ndak? Gak boleh kan? Berarti kalau sampean ngumpulkan cucu dan mbahnya, fini kakin Wahid juga Tapi orang yang waras itu tidak akan nyalahkan Quran ketika tidak lengkap. Buantas mau binal Uktai Ilama Kosali ini tidak lengkap. Yang haram kan tidak hanya jamu binal Uktai. Termasuk ngumpulkan cucu dan mbahnya, karena Quran tidak mau. Dengan logika dak waras itu tidak mau. Taruh saja orang itu rata-rata mbahnya -rata kan umur 70 tahun. cucunya umur 17 tahun. Makanya Quran hanya bakas wa Antas mau. Final karena yang mungkin masih menggugah selera itu dua. Tapi kalau cucu sama mbahnya itu, kalau ada yang masih selera kan? Ya sarap, tuh, Tapi fegih sebagai kaedah tetap menerangkan, termasuk yang haram jamu adalah benal marati wajib. Jadi, faham sih kalau maksudnya? Artinya ketika menyebut itu tidak jaminan merangkum semua hukum, tapi badul amsilah. Fainal akil, fainal akilah yang tafliah di isarotil badi. Karena orang kalau punya akal di isarotis bagian sudah. Faham. Ini penting kalau aturakan jadi. Ini penting. Nah bayangkan sekarang banyak gerakan-gerakan ahli Quran katanya, kata tapi, tapi gak memahami ilmu Yusuf. Kurani rohono ya wuwes. Quran kurani rohono, cerita harami asu, nak ngono asu yo. Halal. Kurani rohono itu kan sama terus sampean misalnya tadi jam songo, Ramadan tambah udhrin syariin terus mangan mie, rokokan itu kan melecehkan romadon, bikuri udhrin syariin, karena melecehkan hormata romadon, kena sanksi separah itu jangan kamu terus bilang tapi nabi hanya bilang masalah jima fina romadon jima jima istri itu hukumnya itu tidak zina hukumnya itu mubah sama dengan makan ini coro madhab maliki tapi kita alhamdulillah madhab syafi'i